Guys ketemu lagi sama aku di Tante Gaming dan di arena bermain kebiar satu dua tiga. Di video terbaru aku hari ini Oke okay, kita selalu ketemu ya Setiap hari dengan aku Semoga kalian sehat selalu Dan semoga kalian selalu happy dan terhibur Dengan video yang selalu terbaru Setiap hari aku upload untuk kalian Oke okay, let's go Kita bakalan nyepin lagi Di si KG dengan modal 90000 ya. Untuk kalian yang menunggu polanya Boleh banget nih Kalian join ke video terbaru aku Kalian simak pola dari awal sampai selesai ya Wow udah disambut dengan gratisan Oke baru saja mau satu menit aku nyepin pola pertama yang belum selesai aku putar langsung disambut dengan gratisan yang secepat ini Oke ini gratisan yang secepat ini aku masih main di bed 2400 ya Oke kita nikmati dulu gratisan pertama Oke padahal pola pertama itu aku Putaran 18 otomatisnya itu belum selesai, cuy. Tapi gretongan langsung nempel ya. Wow, udah disambut dengan baik hati banget nih sama Gebiar 123. Belum apa-apa udah dikasih gretongan. Oke, capcus. Kita nikmati gratisannya. Lumayan banget ya dapat gratisan yang secepat ini, bisa banget nambahin modal aku. Nah, untuk kalian pokoknya kalian stay terus ya di Tante Gaming di Arena Gebiar 123. Biar kalian tidak terlewati pola dan video terbaru dari aku Untuk kalian biar lebih paham dengan polanya Kalian boleh banget nih nonton dan stay dari menit awal sampai menit terakhir Dan jangan lupa juga dibantu like-like-nya -like dan share-nya sebanyak mungkin ya Oke 65.000 ya pemanasan gratisannya cuy 65.000 Oke untuk pola pertama ini taruhan gandanya aku aktifkan dan aku memakai 18 putaran otomatis Oke okay, ini pola pertama ya Wow enak banget nih pecah di luarnya Semoga ada kali-kalian Pecah di luarnya udah enak banget Semoga ada kali-kalian ya Taruhan ganda diaktifkan Semoga bisa memancing gratisan Yang bisa connect Ini pecah di luarnya udah bikin modal kita seimbang banget ya, karena tidak terlalu uh, menyedot cuan modal ya teman-teman. Oke langsung aja kita naik ke bed 4800. Aku coba manual ya. Wih cakep banget dong guys. Aduh, aduh, aduh, aduh. Baru aja dua menit ya, langsung dapat lagi ya Padahal ini baru aja aku berpindah ke pola satu checklist. Spin turbo baru aja satu kali di manual Langsung rekomendasi banget gretongannya nyangkut lagi Oke ini pas banget ya gretongan kedua aku udah naik ke bed yang lebih tinggi Di bed 4800 Oke kita lihat lagi Gratisan yang kedua Semoga isi cuannya enak banget ya Beda jauh dengan gratisan yang pertama tadi Semoga ada kemajuan isi cuannya Oke okay, cawan hijau connect Wih cakep banget dong mahkota konek Ayo dong kasih dong kali-kalian Wih sayang banget nih udah pecah 64.000 Oke 60.000 lebih ya Oke okay, ayo dong us kasih dong Wow cincin juga connect Wah sampai meledak nice Tidak dikasih kali-kalian guys Padahal enak banget lah itu pecahnya Ya, memang kota konek itu beberapa kali pecah, ya, lebih dari empat kali pecah berurutan. Oke, okay, ada kali lima cawan pecah, kali limanya ada dua. Oke, okay, ini kali-kalinya masih mini banget, ya, hanya di 12 Oke, okay, dapet nice. Wow, kali 8 di akhir sepi-nya, nggak konek. Oke lumayan ada kemajuan di gratisan kedua ini isinya 224 224000 Langsung let's go Kita naik ke bed yang lebih tinggi Karena menurut aku di gratisan pertama dan di gratisan kedua ini masih kurang rekomendasi Kita naik ya ke bed yang lebih tinggi Kita cari lagi Wow scatter 3 dong Kita cari lagi gratisan yang benar-benar aman banget isi cuannya Ada kali 4 ya yang connect di luar, cawan pecah. Oke, kita putar kembali ke pola pertama. Ayo dong, kasih dong, kali-kalian dong. Ini pecahnya enak banget, loh. Di luar ini udah, udah, wah, udah buru-buru banget. Pengen cepet-cepet wedding, guys. Kalau lihat pecah yang enak banget, kayak gini ya, bisa yang banget dong. Ini bikin cuan modal kita seimbang banget. Kalau kita dikasih pola yang pecah di luarnya ini Satu layar turun itu menjadi beberapa kali Itu pastinya modal kita bakalan aman banget ya Untuk terus lanjut memancing gratisan biar kita dapetin lagi ya Oke langsung kita ke pola manual Oke aku coba manual di dua checklist aktif Oke Wow enak lagi Enak lagi guys Ini pola 18 putaran otomatisnya ini sangat panas banget yang bisa memancing gratisan langsung nempel di pola momen manual ya ini aku dapat lagi di bed 10k oke langsung gaski semoga di bed 10k ini bed yang paling tinggi banget aku mainkan karena tadi di bed 2400 sampai bed 4800 itu menurut aku isi cuan gratisannya kurang enak ya oke lah kita coba semoga di bed 10k ini rekomendasi banget isi cuannya Oke untuk kalian yang mau bergabung langsung ke arena bermain aku, link bermainnya sudah aku sediakan di deskripsi aku ataupun di kolom komentar ya. Jangan lupa wajib banget untuk kalian yang sering banget nyepin-nyepin di si kakek yang ingin menjadikan modal recehnya menjadi 200 ribu sampai jutaan rupiah langsung aja untuk bergabung ke gebiar 123. Yang bermain sudah tersedia Sekali untuk kalian Oke 30 ribu dikali 8 Oke aku dapet Nice 244 ribu Oke kali-kaliannya masih Bertahan di 8 ya Oke Ungu ponik dan ada kali 4 Yang ini sayang banget Kurang 1 Oke, Ada kali 3 ini semoga pola-pola yang setiap hari selalu aku adakan untuk kalian dan selalu aku upload di video-video terbarunya. Semoga bikin rekomendasi banget ya untuk kalian untuk JPJP -JP dan WDWD -WD di dua 123 di game Sika KG.